Bang, Ku melekan, menunggu dan menunggu walau sangat lama. Jalani kesendirian hidup dalam penantian tapi mu masih kugeng, ganti ku dengan penuh yakinan. Ku harap kau dengarkan disini di sini ku selalu menunggu cinta penantian lama ku jalani. Jawablah dengan kejujuran kita tak ingin lagi kau lukai Oh angin disikkan Tadanya ku cinta dia, ada yang lain Ku harap dirinya Dapat mendengarnya apa yang ku rasa tentang dirinya Mungkin anak kita berbeda yakin siapa rasa cinta Sudut dalam doa kini engkau baik saja Menjaga hati hingga bersanding janji cinta Kuci putih nanti hati rasi rumit takkan lari Jalan aku pandang harapan laku genggam Duduk dengan tenang tetap aku bel jual Sayangku dengan apa yang kau rasakan hanya satu dirimu tak akan terganti kau selalu